Bye. <laughs>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 Baiklah, para sahabat. Halo, manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bangun akan memberikan informasi terupdate dan terbaru. Persahabatnya seputar idola kita, Lesti dan Bilal. Ke pertama, tentunya ada momen spesial yang kita dapatkan, persahabatnya ketika perayaan ulang tahun Rizky Billar semalam. Tentunya, ini momen spesial yang kita banggakan. Ini adalah momen Rizky Billar suapi calon istri nih di deklasi kejara luar biasa persahabat ya tentunya suapan manja dari abang bilar untuk calon istrinya tentunya kita makin bahagia dan bahagia melihat postingan ini bahwa tentunya cinta mereka memang benar-benar tulus persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan dilancarkan untuk acara pernikahan mereka Berikutnya persahabat kita lihat juga tentunya banyak sekali komentar para sahabat ya yang mana tentunya komentar ditujukan kepada Rizky Bilar ketika momen tentunya Lesti dan Rizky Bilar kejebur ke kolam persahabat ya kita lihat di sini ini tentunya faktanya bahwa Papa Daniel langsung gercep untuk menolong Dedek Elasti Kejora. Banyak yang berpikiran bahwa Rizky Bilar tentunya tidak perdulikan Dede Elasti Kejora. Kita lihat dan perhatikan baik-baik persahabat ya. Tentunya dalam persingan ini Rizky Bilar langsung tentunya gendong Dedek Lesti ke atas persahabat ya. Dan disambut langsung oleh Papa Daniel. Ini luar biasa tentunya Rizky Bilar. Memang benar-benar selalu menjaga calon istrinya Hanya netizen saja beranggapan yang tentunya tidak-tidak persahabat ya Kalau tidak melihat langsung memang kenyataannya bukan seperti itu Ini tentunya real persahabat Ada di channel YouTube-nya Bang Bobby Suarez Tentunya kita lihat aja momen-momen seperti ini yang kita makin salut kepada Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah diunggah atau di repost kembali oleh akun virus Leslar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Papa langsung gercep dong ke anak gadisnya, sweet banget, diangkat juga dong sama Bang Bi. Si dedeknya, wow, masya Allah, sehat-sehat ya kalian semua." Luar biasa, para ya, melihat tentunya momen seperti yang kita inginkan.